Aku Hank, ruang belajar itu terlihat berantakan Ayo kita bersihkan bersama Ah, sebagian tira itu jatuh Apa yang harus aku lakukan? Ayo lepas kaitnya rusak terlebih dulu Ganti dengan kait baru yang cantik. Kerja yang bagus. Ayo kita perbaiki tirai satunya. Ganti dengan kait baru yang cantik. Kita mulai menggantung tirai. Ayo, kita ikat tirai! Wow, tirai itu cantik sekali sekarang. Oh, keren, ini hadiah untukmu. Eh, jaring laba-laba, bisakah kamu membantuku membersihkannya? Buku-buku jatuh semua ke lantai. Ayo simpan sesuai warnanya. Merah. Merah. Hijau. Biru. Biru. Kuning. Kuning. Hijau. Wow, hadiah yang cantik. Ini untukmu. Dapatkah kamu memilah sampah ke tempat sampah yang sesuai? Barang yang dapat didaur Sampah makanan rumah tangga Bersihkan debu dengan mesin vakum Ayo bantu aku memperbaiki meja yang rusak Beri lapisan lilin terlebih dulu Ayo lap meja dengan kencang dan meja akan terlihat lebih bersinar. Meja terlihat seperti baru. Menakjubkan. Kamu keren. Ini hadiah untukmu. Hehehe. <tik> Aku Momo, kamar tidur itu terlihat berantakan Ayo kita bersihkan bersama Cermin ini kotor sekali Ayo kita lap sampai bersih dengan alkohol Cantik sekali perhiasan-perhiasan itu Ayo kita masukkan ke dalam kotak Keren, ini hadiah untukmu. Kasur itu terlihat berantakan. Ayo kita rapikan. Selimut itu besar sekali, harus dilipat sebelum disimpan di dalam lemari. Ayo kita rapikan lemari Kaos kaki Atasan Celana Kaos kaki Pakaian dalam Pakaian dalam Kamu keren Ini hadiah untukmu Lampu meja itu kotor sekali. Ayo kita lap noda hingga bersih terlebih dulu. Semprot lampu dengan warna baru yang cantik. Lampu rusak Ayo kita ganti dengan yang baru Kamu keren Ini hadiah untukmu Halaman itu terlihat berantakan Ayo kita bersihkan bersama Ayo kita pangkas pohon besar menjadi bentuk yang indah Pastikan untuk menyiram pohon besar itu Wow, pohon itu berbunga. Kamu keren, ini hadiah untukmu. Ah, halaman terlihat berantakan. Buang sampah di tempat sampah. Ada banyak rumput liar, ayo kita potong rumput Pastikan untuk membuang semua rumput liar hadiah yang cantik ini untukmu kandang kelinci kotor sekali ayo kita bersihkan udara segar dibutuhkan agar tetap sehat buang matras yang kotor Pastikan untuk mengelap jejak kaki hingga bersih. Ayo kita pilih matras baru yang cantik untuk kelinci. Kelinci ini lapar. Ayo beri dia makan makanan yang lezat. Binatang kecil itu teman baik kita semua. Kita harus merawat mereka. Wow, hadiah yang cantik. Ini untukmu. <tik> Namaku Hoho. Ruang keluarga itu berantakan. Ayo kita bersihkan bersama. Mainan ada di mana-mana. Ayo kita masukkan ke dalam kotak. Mobil mainan, boneka, rol pembersih dapat digunakan untuk menghilangkan bulu-bulu halus dari sofa. Sopah ini bersih sekali sekarang. Wow, hadiah yang cantik. Ini untukmu. Sekarang saatnya mengganti air di dalam akuarium. Ayo kita pompa air kotor keluar terlebih dulu. Yuk kita beri makan ikan kecil ini. Ini hadiah untukmu. Lemari sepatu itu kotor sekali. Ayo kita bersihkan terlebih dulu. Oh, sepatu ada di mana-mana. Ayo kita masukkan ke dalam lemari sepatu. Sepatu yang sama seharusnya diletakkan bersama-sama. Ayo, bantu aku mengelap sepatu sampai bersih. Oleskan semir sepatu pada sepatu kulit. Sepatu kulit membutuhkan perawatan teratur. Keren, ini hadiah untukmu. Wow. Aku Kiki, dapur itu berantakan. Ayo kita bersihkan bersama. Ingatlah untuk mencuci piring setelah makan. Bersihkan meja Kamu keren, ini hadiah untukmu Permukaan kotak Wow hadiah yang cantik Ini untukmu Masukkan alat makan dan minum ke dalam lemari: piring, piring, sendok, sendok, cangkir, cangkir, mangkuk, mangkuk. Wow, hadiah yang cantik ini untukmu! Kamar mandi ini kotor Ayo kita bersihkan bersama-sama, oke? Okay? Bak mandi ini kotor sekali Ayo kita bersihkan Mainan harus disimpan di keranjang bak ini kotor ayo gunakan sikat untuk membersihkannya wow hadiah yang cantik ini untukmu. Tutup keran, pastikan untuk menghemat air. Wastafel itu terlihat berantakan. Ayo kita bersihkan. Licin sekali. Ayo kita keringkan air di atas lantai dengan kain pel. Kamu keren, ini hadiah untukmu. Ada banyak sekali lalat, ayo cepat kita singkirkan mereka. Rotkan cairan pembersih ke toilet. Pastikan untuk membersihkan noda di toilet. dia yang cantik ini untukmu